Salam jumpa kembali Kita akan melakukan pembahasan tentang Soal-soal fisika yang berkaitan dengan optik geometri Nah sekarang kita mulai dengan bagian yang paling terakhir Yang ada hubungannya dengan lensa Kemudian alat-alat Kita mulai dengan lensa yang nanti digunakan untuk alat optik yaitu lensa cembung misal sebuah lensa cembung mempunyai kekuatan 100 dioptri lensa cembung ini diharapkan dipakai sebagai look atau kaca pembesar yang mana kaca pembesar ini akan menghasilkan perbesaran bergantung dengan titik dekat mata. Misal, titik dekat mata yang digunakan adalah 25 cm untuk nilai normalnya. Berapakah perbesaran? Nah, kita hitung dulu fokus dari lensa ini. Karena ini dioptri dan kita menginginkan fokusnya nanti dalam satuan cm supaya... Jauh beda konversinya dengan jarak titik dekat mata normal. Maka kita menggunakan 100 per f, 100 per p. Karena yang kita cari adalah f-nya dari hubungan dengan p. Nah, 100 dibagi 100 adalah 1 meter. Sebagai kaca pembesar, maka pengamatannya dapat dilakukan dengan mata tidak berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum. Nah, sekarang kalau mata tidak berakomodasi, maka persamaan yang digunakan cukup dengan Sn dibagi F. Atau nilai titik dekat mata normal tadi dibagi f-nya 1 maka dapatlah perbesaran sebanyak 25 kali atau sebesar 25 kali nah kalau mata berakomodasi maka performan yang digunakan adalah sn per f ditambah 1 alias 25 dibagi 1 ditambah 1 nanti akan menjadi 26 kali, berarti kalau Tinggi bayang tinggi bendanya itu adalah 0,1 cm atau 1 mm. Saat diamati dengan mata tidak berakomodasi, maka tinggi bayangannya akan menjadi 25 mm atau 2,5 cm. Kalau diamati dengan mata berakomodasi maksimum, maka tinggi bayangannya menjadi 26 mm atau 2,6 cm. Permasalahannya, kita tidak mengetahui di mana benda ini diletakkan agar bayangannya nanti jatuh tepat di titik dekat mata normal. Nah, kita akan menggunakan persamaan S sama dengan S aksen ditambah eh oh, ini tambah itu ya. kali F bagi S aksen kurang F. Nah, ini Sifat bayangannya nanti akan menjadi Maya, tetap, dan Ar. Berarti, letak benda ini agar dapat diamati dengan mata berakomodasi. Simo, berapa nilainya? Jadi, masukkan. Min 25 dikali 1 dibagi Min 25 dikurang 1 Alias Tidak lain tidak bukan Semuanya positif 25 dibagi 26 Hektar Nah, ini terpe terpenuhi <tuh> Kalau S diletakkan di depan titik F Maka bayangannya nanti akan diperbesar Dengan sifat Tegak Dan maya kalau s bernilai 3. Seperti itu syarat dalam kita jemuh. Loop mempunyai fungsi kalau dia dalam mikroskop itu sebagai lensa okuler yang berada dekat mata. Jadi kalau prosesnya ini hanya pada bagian loop, dia diamati dengan mata tidak berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum. Kalau ini nanti digabung dalam suatu aparatus atau satu alat yang dinamakan mikroskop, berarti di depannya nanti akan ada lensa objektif yang akan bekerja sama dengan lensa okuler yang tidak lain daripada loop ini. Nah, loop, loop it Cupi lupita sekarang titik dekat mata normal masih pada angka 25 nah, karena ada lensa objektif dan lensa okuler kita letakkan dulu fokus lensa objektif kita gunakan 5 mm lalu untuk lensa okulernya kita gunakan 5 cm Kenapa fokus objektifnya harus kecil dibandingkan dengan efek Karena objek yang diamati dengan mikroskop itu jauh lebih kecil daripada yang diamati dengan loop. Jadi lebih kecil lagi ukurannya. Mudah-mudahan tukang kacamata menggunakan mikroskop kalau bengkelnya atau workshopnya modern. Oke, lalu supaya nanti diperoleh Bayangan Jadi ada dua macam nih bayangan Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif Seperti contoh video sebelumnya Harus memenuhi Terbalik Dan diperbesar Kalau terbalik dan diperbesar Berarti sifat lainnya adalah sejati Atau dengan kata lain Esaksen OB itu adalah bertanda plus Sementara pada lensa okuler bayangannya bersifat seperti lup diperbesar dan maya. Ya, okuler harus dilihat. Ya, data-datanya masih sama seperti itu. Nah, sekarang Benda objektifnya diletakkan sejauh Oh ya, sebelum memahami itu Supaya benda ini sifatnya sejati terbalik dan diperbesar, Berarti benda objektif harus diletakkan di ruang 2 Ada di ruang 2 Di mana saja ruang dua itu Ruang dua ini terletak di belakang fokus objektif Sampai dengan jari-jari objektif Berarti ada di antara 5 mm sampai dengan 10 mm Di antaranya lebih dari 5 mm dan kurang dari 10 mm Nah nanti tugas saudara-saudara sesuai dengan melihat contoh ini Menghitung dari 5,1 sekian-sekian-sekian sampai 9,9 mm Saya memberi contoh jika Letak objektifnya berada pada 5,1 mm, di mana nanti letak bayangan objektif. Aksan OB sama dengan SOB kali FOB per SOB dikurang FOB. S Aksan OB jangan lupa di sini harus bertambah. Yes. SOB-nya 5,1, dikali FOB-nya 5 bagi 5,1 dikali 5 per 0,1 pun hasilnya ini 25,5 bagi 0,1 255 mm atau 25,5 cm eh, kalau dia mati dengan mata tidak berakomodasi berarti perbesaran objektifnya nanti S eh, perbesaran okulernya nanti cukup dengan N dibagi F okuler. Di awal cerita ini kita sudah tetapkan titik dekat mata normal 25 dan F okulernya sesuai dengan soal yang ada di atas. Tadi adalah 5 cm Okulernya 5 kali Vokalnya M Ini untuk kasus e, Bendanya di dekat 5,1 mm Berarti kalau anda ditanya Berapa panjang tabung? Dengan keadaan mata tidak berakomodasi, cukuplah S ditambah F okuler 25,5 tadi tambah dengan evokulernya 5 cm. Apa tuh 5 cm? Jumlah 30,5 cm. Nah sekarang kalau bendanya atau bayangan ini diamati dengan mata berakomodasi maksimum. Ditanya tuh dimana peletakan uh, di depan okuler. Kita gunakan seperti ini tadi. Jangan lupa esakson okuler harus bertanda positif negatif. Esakson negatif karena sifat bayangannya adalah maya sekali lagi. Oke. Okay. Esakson lerinya min -25 yaitu titik dekat mata tadi dikali evokulernya 5. Nih masih ada kelihatan di sini. nah F 5. Saya kecilin dulu. Oke, okay. 5 dibagi hai, 25 kurang 5 kan sama artinya juga 25 kali 5 hai, hai, hai, 5 lima hai, hai, 30 hai, 30 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, kalau esokanya sudah kita dapatkan, berarti perbesaran okulernya, esaksen okuler, dibagi esokuler. Yang min 25 tadi dibagi dengan nih 25 per 6. Nah, dalam tanda mutlak, min bagi min, akan menjadi plus. Kalikan 6. Biasanya 6 kali, satu nah, kali lebih besar dari yang mata tidak berakomodasi maka panjang tabungnya saksan OB ditambah S okuler 25,5 ditambah S okuler ini bukan 6 S ini 25 per 6 Ayo, 25 per 6 ini berarti 4 per 6 ya. 4 per 6 4,1 bagi 6 eh, 1 4 Iya, berarti 25,5 ditambah 4,17 menjadi 29,67 lebih pendek dibandingkan pada mata yang tidak berakomodasi tadi. Kemudian, apa perbesaran total saat mata tidak berakomodasi? Perbesaran total mata tidak berakomodasi tadi adalah perbesaran objektif dikali perbesaran okuler. Nah perbesaran objektif tadi esaksonob nya adalah 25,5 lalu eh, sob nya 5,1 mm itu adalah 0,51 dikali okulernya kali lima. Nah ini silahkan dihitung dengan kalkulator. Eh mainkan kalkulatornya. 255 bagi 5,1 sama ada 50 50 kali lima 250 kali kalau mata ada berakomodasi kalau matanya berakomodasi pesaran totalnya adalah MOB kali MOK MOB-nya yang Saksan OB dikali SOB tidak berubah SOB 5,1 mili berarti 0,51 cm dan Saksan OB hasil perhitungan tadi adalah 25,5 cm atau 255 mm kali MOK-nya yang mana MOK? lihat yang di sebelah 6 kali Isi dari MOK, Saksan Okuler, dibagi S. 50 di depan tadi, dikali 6. 300 kali lipat. Nah, itu dia, bedanya. Diamati dengan mata tidak berakomodasi. Dan diamati dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, sekarang kalau kita membahasnya menjadi LFM. Bedanya kalau di dalam teleskop, karena letak bendanya itu sangat jauh, maka Saksennya nanti akan berintip pada titik F. Nah, ini akan menjadi SOB. Jauh atau berhingga. Dan di sini akan menjadi Saksen B, yang akan jatuh tepat di titik FOB, karena bendanya sangat jauh. Yang menjadi permasalahan atau peletakannya nanti jika melawan atau diamati oleh lensa okuler yang sifat seperti look tadi nah diketahui FOB karena ini tempatnya sangat jauh, maka FOB-nya harus besar, kita gunakan misalnya FOB-nya 100 di depan, lalu FOK-nya biar lebih terang-benderang kita coba gunakan dan 1 CM, wah untuk menghitung panjang tabung teleskop. Teleskop. Kalau diamati dengan mata tidak berakomodasi, berarti FOB ditambah FOK saja. Kalau matanya berakomodasi maksimum, tambah ESOK lagi. Nah, untuk menghitung ESOK-nya persis sama seperti menghitung di mikroskop, yaitu esakson okuler dikali f okuler dibagi esakson okuler dikurang f okuler bukan dalam tanda mutlak. Nah, kita cek untuk menghitung perbesaran sama kalau mata tidak berakomodasi berarti perbesarannya fob -E dibagi fok. Kalau matanya berapa modasi maksimum? I per SOA. Baik, kita gunakan data yang ada ini. Kalau untuk keadaan tidak berkomodasi A, nanti panjang tabungnya adalah 100 tambah 1, 101 cm lalu perbesarannya FOB per FOK 100 per 1 100 kali untuk teleskop. Kalau matanya berakomodasi maksimum pada titik dekat 25 cm, pertama-tama kita harus menghitung dulu di mana letak okuler S-Oculer atau ini adalah S-Aksennya S-Aksen Okuler kali f per S-Aksen Okuler dikurang F-Oculer Min 25 dikali 1 dibagi Min 25 dikurang 1 alias 25 kali 1 dibagi 25 tambah 1 25 per 26 M sama dengan soal mikroskop tadi maka perbesarannya OB dibagi SOK 100 per 25 per 26 dalam tanda mutlak 100 bagi 25 kali 26 dan bersusun yaitu kali 26 M jadi 4 kali 26 perbesarannya 26 kali 4 4 2, 124 kali nah, ini diamati dengan mata berakomodasi maksimum ini diamati dengan mata tidak berakomodasi untuk teleskop kalau nanti dihubungkan dengan kuat lensa misalnya FOB tadi nilainya adalah 5 cm lalu FOB adalah 10 atau 100 cm nah, mungkin gitu per mikrofon nah, kuat lensanya 100 bagi 5 25 dioptri dan 100 dibagi 100 cm satu dioptri mikroskop untuk teleskop tadi FOB nya adalah 100 berarti kuat lensa objektif yang menjadi 1 dioptri kalau fokus okulernya bernilai 5 cm berarti kuat lensa okulernya adalah 100 bagi 5, Bukan 5. 20 dioptri aduh Terus 5, 20 dioptri nah bolak-balik kan bedanya antara mikroskop sama teleskop Mana yang lebih besar? Anda bisa lihat di bagian objektif dan bagian okuler. Bagian objektif, bagian okuler. Perlu ditambah di sini tingkat mata normal 25 sampai 30. Okay. Nah inilah yang menjadi kunci atau menjadi perhatian rekan-rekan dalam menyelesaikan soal-soal tentang mikroskop, teleskop, maupun blub. dalam jumpa kembali rekan-rekan sekalian yang baru dibanggakan. Kali ini saya ingin melakukan refleksi tentang persamaan lensa rangka. Yang mana kita sudah mendapatkan bahwa persamanya adalah N2 per N1 dikurang 1 dikali 1 per R1 dikurang 1 per R2 ini persamaan umum kalau persoalannya itu uh, menyangkut soal lensa biconvex dimana R1 dan R2 nya sama-sama positif dan disini saya ambil contoh R1 nya 20 R2-nya 30 cm, lalu Anda diminta menentukan kuat lensanya, atau P. Kita mengetahui bahwa kuat lensa persamanya adalah 1 per F dengan catatan F dalam satuan meter. Apabila di sini masih menggunakan cm, berarti saudara-saudara harus mengubahnya dengan 100 bagi F.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 F saat di udara ya. Mana indeks bias udara adalah 1. Sementara indeks bias dari lensa ini nilainya 1,5 tadi. Berarti 1,5 dibagi 1 dikurang 1 R1 dan R2-nya sama-sama positif yang kita gunakan yaitu 1/20 dan 1/30 tadi. Kalau di atas. Di satu setengah bagi satu kurang satu adalah setengah atau 0,5 koma Ini samakan penyebutnya 60 berarti yang di depan ini tiga, yang di belakang ini dua. Lalu kita bisa mengudahkannya seperti ini: setengah itu sama dengan seperdua, lalu ini 5 per enam Atas kali atas bawah kali bawah, maksudnya hasil yang diperoleh nanti adalah satu kali lima dan kali 60 berarti 5 per 120 dengan kata lain F nya adalah 125 di dapat berapa ini 24 cm yang kuat lensa karena disini sini satuannya cm 100 F 100 per 24 Kalau ini sama-sama dibagi 4 Berarti ini 25 per 6 4 per 6 Diok 3. Oke, sekarang Kalau yang dari sini Kita bypass P adalah 100 dibagi F Dan ini sama artinya dengan 100 dikali serp F serp F nya adalah 5 per 120 Berarti 100 kali 5 per 120 500 per 120 Buang nolnya. 20 bagi 12 Sama-sama bagi 2 5 per 6 4 per 6 juga kan Nah gitu dia cek lagi ke atas, nah ini kan F, F, Lalu ini dilanjutkan, nah mulai kata itu, ini tidak, tidak merupakan perkara yang limit kalau dari 1 F menjadi P e. atau dengan kata lain pada saat Anda menuliskan 1 F N2 per N1 dikurang 1 dikali 1 R1 ditambah 1 R2 dengan catatan dua-duanya ini adalah lensa biconvec asalkan R1 dan R2-nya ini dalam satuan meter Berarti, rekan-rekan, sebenarnya sudah bisa mendapatkan bahwa p sama dengan n2, n1 dikurang satu kali, per r1, dan seper r2. Nah, bagaimana kalau r1 dan r2-nya ini dalam satuan sentimeter? Nah, n dalam satuan meter tidak masalah. Tapi kalau r1 dan r2-nya ini dalam cm. Kita perjelas lagi P sama dengan 100 per F. Nah, karena ini nanti mau dijadikan uh, C per F, berarti 100-nya pindahkan ke bawah P. Atau dengan kata lain, samanya, ada 2 macam. Apakah P per 100 sama dengan 2 per N1 kurang 1 kali C per R1 tambah R2, P sama dengan ini tetap di depan tapi yang di belakangnya dikalikan 100 oke, saya tidak percaya sekarang kita uji aja N2 1,5 N1 nya 1 R1 nya 20 R2 nya 30 cm Okay, sama dengan 100 kurang satu eh, bagi satu kurang satu masukkan 20 dan 30 tapi semuanya ini dikali 100 berarti di sini 3 per 2 kurangi 1 ini samakan penyebutnya berarti 3 per 60 ditambah 2 per 60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 lagi dua, 2 25 per 6 cek lagi ke video bagian depan nah sama kan oke demikian refleksi dari pelajaran tentang persamaan persamaan sampai jumpa